Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi ulti, Selamat datang di channel Perindu Surga. Sifat terpuji dalam Islam. Salah satu sifat terpuji di dalam Islam adalah tawadu, yakni sikap rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang bertawadu yang ditunjukkan semata-mata karena Allah subhanahu wa taala." melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Hadis Riwayat Muslim Tawadu dapat memberikan kita keselamatan, mendatangkan persahabatan, menghapuskan dendam dan menghilangkan pertentangan. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, sehingga seseorang tidak merasa bangga lagi sombong terhadap orang lain dan tidak pula berlaku aniaya kepada orang lain. Hadis Riwayat Muslim Semoga kita terhindar dari sifat bangga lagi menyombongkan diri.